Selamat pagi teman-teman semua hari ini aku mau membagiin uh, tutorial nih bagaimana caranya uh, mengoperasikan aplikasi suspension master apa sih aplikasi Sus suspension master ini aplikasi ini adalah aplikasi untuk edit-edit uh, velg mobil ketika kita akan mengganti velg mobil kita jadi di sini banyak sekali uh, contoh velg dari bawaan <tuh> aplikasinya kemudian kalau kita ingin uh, menambah, menambahkan uh, velg lain kita harus mempunyai uh, file foto velgnya uh, bentuknya kotak tidak apa-apa nanti dia otomatis akan terpotong sendiri di aplikasi ini kemudian uh, gambar mobil kita yang akan kita ganti velgnya nah sini ada efek, ada screen image ada well dan help kita uh, jika ingin menambahkan gambar velg baru kita harus klik well ini <tuh> nah di disini karena saya sudah uh, menambahkan gambar velg yang ingin saya tempelkan yang ingin saya ganti ada velg mobilio honda prio ya. uh, ini ada yang mobilio lama dan honda prio dan masih banyak lagi velg-velg yang ada di aplikasi ini bawaan dari aplikasi ya ada file yang ada macam-macam nah jika kalian ingin menambahkan kalian cukup klik e, tanda panah ini yang ada tulisan add karena saya sudah memasukkan jadi saya tidak perlu kemudian kita close saja Nah kita sekarang masuk ke cloud square image nah di sini kita e, disuruh muka galeri kita disuruh memasukkan gambar mobil yang akan kita tempel velgnya, nah kebetulan ini uh, sudah saya edit ya, tapi nggak apa-apa karena saya ingin membagikan tutorialnya nah di sini ada garis tengah ini ya, kita ini uh, di down aja nah, sampai segini, kemudian kita ketik next nah ini adalah posisi velg nanti kita uh, paskan dulu kita kita kecilkan dulu nah yang ini juga kita paskan di velg ini jika kita merasa sudah oke okay, kita klik oke okay. <tuh> nah, di disini ada velg kita selesai uh, nah contoh saya ingin mengganti velg mobil ini ya ya yang ini dan kita klik oke okay. nah sekarang kita atur besarnya nah, kita atur besarnya sampai benar-benar pas oke okay, ya kita klik Oke okay. nah kalau adjust ini untuk apa adjust ini untuk uh, lebih detail lagi jadi terkadang kan nggak pas ya kita kita besarkan lagi atau kita paskan lagi nah, nah ini sisi depannya nih sisi depannya oke okay. nah, sudah selesai kan cukup mudah sekali jadi ketika kalian ingin ganti velg mobil kalian ke bengkel kalian uh, cari gambar di google atau di facebook dan kalian tempelkan di aplikasi ini jadi jadi kalian punya gambaran nih velg mana yang cocok nah setelah itu kita save oh yes sorry ini ada high ada loh kita coba oh ini cuma buat minta-minta ini gini aja dan kita save aja oke okay. nah otomatis uh, gambar mobil kita sudah tersimpan di galeri semoga aplikasi ini bisa membantu teman-teman semua untuk mencari inspirasi velg apa yang cocok buat kalian ganti jika kalian merasa terbantu mohon di subscribe like dan komennya ya teman-teman agar channel ini semakin berkembang Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Selamat beraktivitas.